Aku pilih engkau kerana usahamu Melawan kantuk, melawan tidur pagi Melawan malas, melawan setan Maka setelah ada usaha darimu Maka aku pilih engkau menjadi hambaku Itulah hamba-hamba yang diundang oleh Allah Sampai pada tingkat mutuma'imnah Tenang hatinya dalam kebaikan Menengok baik, tenang Berbuat baik, tenang Berbagi pada orang, tenang kalau ada orang berbuat baik dengan kebaikan itu merasa tenang, maka itulah kebaikan yang datang dari Allah swt. Istiqamah dia di dalamnya itulah yang diundang oleh Allah. Dia sebagai tamu undangan, bukan sebagai tamu tak diundang. Apa kata Allah dengan panggilan kelembutan? Ya, ayat Tuhan Nabsul Mutmainnah wahai jiwa yang tenang.